ngerti barang apa apa yang terjadi seso, niku hanya Allah Subhanahu Ta'ala Itu menjadi firkas besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. jika mereka mengingkari semua hadis tentang solawat yang bahwa setiap solawat itu dipertontonkan di Nabi. Kemudian Nabi menjawab solawat setiap umatnya. ya setiap apa? Lah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang kok itu hanya Allah. Oke kita sepakat yang tahu barang bahwa itu hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang diingertikan Allah, dan yang Cuma yang diingertikan Allah itu ngertinya karena di. Lagi-lagi karena di diberitahu dan itu ada ayatnya, juga ayat ini sorry jelas Allah mensifati dirinya itu alimul huib ini di surat jin alimul huib falayuhhiru ala huibihi ahadha illa mannirtado mirrasulin eh? illa mannirtado mirrasulin, Allah itu zat yang tahu alam huib, dan alam huib yang dimengerti, yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain, kecuali Rasul yang diberi ridho, gitu. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang loeb Yang Nabi dinger, dingert gitu masuk. Tapi ya tetap dia ya, Karena posisinya Nabi itu Di Saya beri sekian contoh Misalnya begini Waratoh bin Nawfal itu orang Nasrani Tapi dia penginjil yang sejati Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman Mau lahir di angkatan dia Ya, akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Warokoh kan Kamu itu Nabi benar dan anda dapat wahyu kayak Musa Sayang saya sudah tua Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum anda Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Warokoh, orang seperti kamu pasti mengalami diusir Itu satu hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi nabi dia gitu, sebagai misalnya jadi nabi umur batang berapa tahun diusirnya kan tahun 53, nabi umur bener itu kan barang hoib tapi tercatat dalam aturan aturan kriteria nabi agar nabi Yosoban, yang alami, Laitu, ya supaya alami diusir itu ya barang hoib tapi orang bisa tahu karena di dimerdek sekarang di masjid biru masjid khotrob di Turki itu ada di kubahnya Di menaranya itu ada tulisan Lataf Tahun Al-Kostantonia Waratun Fikunna Kunu Zahafi Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu Tahun 200 Hijriah Saya ulang lagi 200 Hijriah Dan itu hadis ditulis Dibaca ulama seluruh dunia Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi Konstantinopel Turki nih. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Kostantinopel ditaklukkan oleh pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya Masjid Tengara jadi Masjid Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngetikan itu taunya karena di di- kita. Paham Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang tuh ono wali kok ngerti barang gaib. barang mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi. Nah, maka ya. Allah istilahnya alimul ala Jadi, itu yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa ngedikan saya ti alam nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini, begini, begini. Coba sekarang lihat. Saya itu hafal sekian tek tentang syah Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Saya ingin ini terus diantaranya apa? Wayak surul Harut dan nanti banyak pembunuhan. Di ya Rasulullah? fa ro ilas Nabi berujar apa? Orang tahu semua. Sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu syam Israel Palestina juga. Zaman itu nabi menghentikan banyak. Wa Wamal -wa Harut kasratul Harut. Di mana ya Rasulullah? Fasah itu diwakali Imam Bukhari tahun berapa tahun 200 hijriah. Ya. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah Dawina. Itu ya barang kue Nabi Berso Itu makanya istilahnya yang tahu barang kue siapa hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ hanya Allah dan yang dingerdika. Bang ya. Jadi sama terus jangan menolak. Allah ini jelas barang Wah yuk kebablasan sambil. Tidak ada Nabi yang harus bareng-bareng, tapi harus warguna raka bantah Nabi bisa, nah, surga itu gini-gini, kok tau ya Rasulullah? Kan bareng -hoye. Yang tau kan hanya Allah, ya, gendeng bareng Karena nah, nah, pentingnya ngaji seperti itu Jadi, Allah ma'nir bata Mir Rasul Kecuali orang yang diberi rita Allah Termasuk Tidak hanya Rasul, itu tadi Atau yang diberi ngerti Allah Kayak tadi Warakoh bin Nawfal Salman Al Farisi San Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putrane ini pendeta, pinternya Ravaruan umurnya 1.30 tahun uh, dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali setiap ngaji diomongi omongi orang-orang ngaji ke aku, ngaji ke sumbernya, sopoh nabi akhir-akhir sampai empat pendeta, lalu pendeta ini titenane ketika ini adiknya nabiku, nabiku ya lucu, alamatnya lucu Beliau itu layak balu sodakoh Tapi balu hadiah Tidak nerima sodakoh tapi nerima Padahal barangnya sama Sampai Salman Al-Farisi itu Menjadi buruh di Medina Padahal dia orang Persia, orang Iran Pas jadi buruh dapat upah diberikan sesuatu itu. Datang ke Rasulullah Zaman itu dia belum muslim Ya Rasulullah saya ini orang asing Ingin memberi sodakoh sama engkau Ya Nabi, saya tidak menerima saudara Terus nyuruh swabat, eh cung, -cung pangan, nah, orang lembangan yang makan saudara Salman farisi bilang, hei tihi kita ini satu alamat Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang Ya sama, uangnya sama, orangnya ya sama, sama al-Farisi, yang diberi ya sama, Nabi Muhammad Ya Rasulullah, sangat punya uang Ingin saya kasih hadiah ke kamu Ambil Nabi diterima, iya saya menerima hadiah Diterima, pedat barangnya ya bodoh hanya dibahasakan sodako sama hadiah itu menunjukkan bahwa dalam nubuwa itu ada sandi sama-sama posisinya dikasih tapi dibahasakan sodako nabi menolak dibahasakan sodako hadiah nabi menerima. itu ya barangho Salman tahu itu jauh sebelum kenal nabi tapi dia tahu bahwa diantara definisi nabi atau alaman nabi seperti itu dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali ketiwat kitab-kitab rujukannya itu nah itu boleh karena di ngertikan, karena apa? di banyaklah cerita-cerita sahabat yang yang alim masyur itu sih, itu di kitab-kitab hadis masyur si Dina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak, Irak Medina itu penerbangan dua jam penerbangan dua jam bisa so, membayangnya no jauhnya Pasukannya terdesak, Umar dari Medina bisa memimpin pasukan yang di Irak Semua pasukannya dengar suara Umar Beliau pas khutbah, ya sariyah al-jabal Ya jabal ya sariyah al-jabal pasukan kamu harus berlindung di atas gunung Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka Di sana kan burun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali Semua pasukan dengar suara Umar Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung deh nah, itu ya barang kok oh, coba jarak Medina, sampaian gini kitabnya buah cora Ros Trakum, ikut Medina iso delok pasukan itu ngerti musuhnya liwat gini pasukan ini gini kalau nggak diingatkan diperingatkan bahaya, paket sih, ngurung anak ketua Umar bin Khair di tengah-tengah ketua, -tengah bilang Yasariah, Al Jabal Yasariyah Al Jab, itu semua pasukannya tuh, setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar Terus yang Jumatan ya cerita Kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya sariyah. aja Karena di, ya Umar bisa gitu, tapi karena Dengertikan, di, iya. dikasih keramat seperti itu Ya banyaklah cerita-cerita Pak -cerita. itu masih Dia ada fitnah Sifin, ada fitnah macam-macam, perang BD kalau ditanya kamu tidak takut mati, ndak mati saya seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati fitnah sudah disiplin, ndak mati saya seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya, sampai kena junjung lagi. Ini terus pasulat subuh, jadi enggak ada di situ Tapi mati, jadi lebih mati, jadi sudah mati, jadi lebih mati, jadi lebih mati, jadi lebih mati, jadi lebih mati, jadi lebih mati, jadi lebih mati, semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau hanya serasional, ah, gak ngimami subuh, ah, kayak tau masalah gitu. <guluh> lebu, metu, lebu, metu. Tapi kok harus ngimami subuh, karena ya, ya seperti itu gitu. Ya, sudah, harganya beliau ngimami subuh, terjadi jadi Utsman Osman ya sama seperti itu, ketika beliau perang, ya beda saja. Siap ditanya, ndak mati saya seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi Nanti kamu matinya seperti ini, seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau matilah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampai anu Islam asli nah, ngerti barang barang kok benar asli. Itu asli orisinal Mas, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu enggak ngerti barang. Jadi masih orisinal, teman. Mau benar-benar tak ngerti itu. itu bagus lah itu masih. Masih orisinal dari masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti. Itu tadi ya. Alimul hobi, bala yudhiro ala hobi ahadil ilham dar tado mirasul. Allah itu yang tahu barang waib dan barang waibnya itu udah akan dimertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail, makanya Masyur kan hadis Uridot umati, Setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya Saya tahu, sampai ada orang yang dosanya karena ndak kok upil, ndak kok, enggak umbel ini kok di masjid, Aku ya roh gajarannya umatku Gajaran paling gede, orang yang bersih medjit Sampai ketika Nabi, nggak ini akhir zaman ada seperti-seperti ini Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini, pakai taftar roh yatim saudara, pakai nah, Macam-macam itu detail sekali, Nabi ngerti kan itu detail sekali, fitnah akhir akhirnya nah, nah, zaman way gharusina, sebabnya akhir zaman itu zina terang-terangan nah, ya saat ini prostitusi terang-terangan, nah, itu banyak hadis-hadis seperti itu Ya, termasuk ada hadis meskipun tidak ada di Al-Qutub Sittah, akhir zaman Qalilun, ulama, uhu khasirun, kutoba, ulama emu sidik tapi sing emu balik birang-birang, genggaring -birang. yo raiso, koli, lirin ulama uhu, kasirin, kuto bau. di akhir zaman ulama sedikit, tapi tukang soba. Itulah saja kejadian Iya tahu rak, tapi nabi memikirkan 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dimengerti kan. Dan makanya alimul hikvi itu ya boleh ya Allah yang tahu dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi makanya kamu tidak usah menggiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang wali itu yang tahu hanya Allah ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa anda, kadang kan wali versi awal yang bersih suanaknya orangnya omongan hati-hati terus dianggap wali ada goblok kira-kira masalah goblok asli tapi nah, apa pedang protes udara ini dringki setuju wali aku ragu blokin bis menengah, bis barna gak mati mati deh, ayo mati, ayo mati kok repot, no. ayo mati arwo. jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. paling gampang sama bila tak hadis itu kelihatan sekali misalnya Irak Irak itu ngeribet tuh, Irak itu mal'un, Ardun mal'un bumi yang gila nanti ya Irak karena Babylon yang menyerang Betul-Maqdis itu ada di Irak Sehingga dulu sahabat sudah ngira, Irak itu tidak akan aman Al-Kufa'al orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf Setelah itu ada pembantian para ulama zaman Khalifah Ma'amun Orang dipaksa mengatakan Quran Maslub, akhirnya banyak pembantean Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang terakhir Saddam Hussein ini orang Syiah kurdi barang kurdi kuasa Saddam Hussein jadi kalau ulama baca itu ya sudah guna lika Zalazil, memang di Irak itu penuh Zalazil penuh no? terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu Syed Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina orang Kufah minta beliau hidup di Kufah kata orang-orang Kufah nanti engkau di sana dihormati ada tiga ribu orang yang membiarkan engkau sebagai khalifah. Saya Hussein percaya, konsultasi sama Said Abbas, Abbas bin Abduh bin Abbas ya, Abduh bin bina, Abbas berarti Tabas bina, tabas bina. Tabas bina, bin bina. Tabas bina, tabas bina. Tabas bina, tabas bina. Tabas paman, paman bina. paman bina, tabas itu kata saya al alku Tafi api, swongkuva orang arah bener ke Bodoncong, gue kamar-kamarnya coro-coro saya tapis, bin apa paling ke Bodoncong, saya putusan aja tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau ke Borden. tapi nanti kan, tapi aku janji, dan Warohabab Ibril pantangannya nyulai ini janji, tapi aku janji Purumnan, paman, yos yos gak apa berangkat, barang berangkat setelah mendekati Karbala itu dasar Arab karo bun susah balakun niku galak niku lawari dasar Arab karo bun susah balakun bu. niku gencana jelas saya peserta itu tanya mahadha ini apa hada ada Karbala niki Karbala saya peserta langsung spontan ngedika kan? hada karo wabala yo iki mari susah nah tadlalah beliau dibantai ya di Karbala itu Pak nah, dari dulu namanya wis karbala sebelum kejadian itu pun amannya sudah karbala ya itu mana ya sekarang pun, makanya itu seperti itu. jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin cuma tahunya di ya kita bedanya kan di dikasih ya tahu tapi kasihnya di dikasih itu cerita-cerita wali itu nggak ya, emang khas-khas betul kayak Imam Ujari itu mau meninggal tuh paginya, kemis lah, kemis itu beli kafan itu kudu Dewi, orang-orang konsantri nih tukuh Dewi terus terus atus Dewi bareng subuh, Jumat, Jumat, Subuh adiknya -e dicelok sini, masjidit cung, rene, aku baru sholat aku setelah-setelah ngairan, serintus pindah saiki kafannya tiga-tiga no adik, sebaratus wiri itu, itu mati kenapa aku nggak ngelohong, nggak lapor, nggak apa, hundur, berangkat, luka sopan, mah, <tuh>, misalnya tukuh kapan dia tenang ya, tukuh, adiknya mengenang terakhir tuh, pas habis subuh, ngendikan, ya Allah, arido bil intikal ila malikil mulki, mpun kau saknik rido, pindah tengah alam malikil mulki, maksudnya ya, kap, pindah kabut itu, kafannya itu, ya, ya tapi yang ngertinya, di, lagi banget, Nah itu orang yang dalam jarak satu hari itu enggak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali, ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, ya, Aku mati, jadi jarak sedih loh ya sudah teko so terlambat. Ya sudah imam terlambat. Ya sudah teko Kan jangan, kok terlambat tidak terlambat, jadi harus ngerti. Ya di, tapi ya lagi di, lagi-lagi ngertinya di, dengar jadi tadi, Allah itu yang paling tahu Alam wa Dan tidak memberikan yang orang-orang Kecuali yang di Ya boleh kalau yang dia ya banyak Nah tentu yang untuk Nabi Mujmalah Karena ada hadisnya Yang untuk wali ada yang percaya, dan nah, Itu kan urusan masing-masing nah, percaya. wali kekasih pengeran Tetap sakit ma'un Mungkin nabuh halakutisya imqadir Yang mustahil bagi Allah itu apa Kan tidak ada yang apa Mustahil ya buktinya kayak Ikhya Adhikareng Mang berapa ratus tahun yang lalu itu nyatanya populer sampai sekarang dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang orang tahu semua, antar wali tahu, lagi laki wali terus rapet coyo, repot. itu juga ada di desa Meliat ke duit-duit orang-orang, mustahil ada orang yang di duit duit orang-orang yang ngelirak karuan, wah ya repet, mbak antem kromong Bapak radit duit terus orang percaya orang ngomong duit. Kalo sampai sekarang juga kayak gak percaya musuh orang di di orang itu. Kalo saya rata udah sama itu. Tapi kalau orang Arab sih percaya kalau mono lah, kalau mono mau Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah kalo menyaksikan di kitab Bukhari itu. Kulo kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang hendikan itu nyata Dan itu diriwayatkan dengan pedenya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Constantinople. Constantinople itu ketika hadis diriwetan itu masih dikuasai pasukan Romawi membuka ini rakyatnya ya nggak, ya percaya paling parahnya si Dina Umar masyur kalau nanti cerita tentang mereka, ini tambah tasetik iman dari Rasulullah SAW Nabi ini senang guyon pas perang hondak itu kan Nabi sangat terdesak ini coba ngobrol Nabi perang hondak, ke sudut kelaparan itu cempat guyan Salman mau nuduk waktu nggak kuat terus Begitu Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang mabut anak saya gudang godam saya itu tidak kuat gancur gancur saya itu tidak kuat Nabi dilapur Inggiton berikut terus mendetak air di duni disiram terus mikwal mikwal ini gue kan gancur nih masarapi mikwal ini di kayak Salman terus dia gancur non na Nabi ini ada sinar sampai doktor Turki, sampai dok uh, Istana Putih Jordan istana putih riin posisinya pasti di tengah jordan Nandarani al qasrul bedok jadi nabi kuir rohman salman itu sinar apa ya rasulullah sebenarnya kerajaan umatku itu gedung putih di tengah jordan rin nabi nazarani perdeh namun perdeh ya tamannya percaya air di duduk turuti di jordan itu yang kata orang jordan sih Kiladelia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu Nirumang itu betul sejarah sejarah yang di Jordan. Om nafek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong deh diperangi Wong kafir delek-delek gawe honda gawe pare sangking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tapi itu apa kedeng Muhammad itu jari Wong tua Wong nafek. Tapi sahabat tetap percaya lain. nabi dikomentari gak ya ragil ya tenang ya. Wong nah, nabi-nabi orang sopa karena orang-orang yang cintanya itu suratah, suratah itu elak nanti dikuyanin dari nabi kok suratah kegelam menganggau Raja Romawi ya suratah capek, ya perempuan ya Rasulullah, ya sebabnya kues yang gimana tak tidak umar kerungu, sahabat kerungu semua di depan umum nabi kita. Pohon olah zaman nabi wafat, sebuah jaroh lahir nabi wafat, Abu Bakar wafat, Mahkota di Umar. Tenang, jutaan takluk, tenan juru jadinya, direbut. Beza intelek, Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Tuhan direbut rajanya ke pelaju, makhluk tani dia Ya, tenang ke Surabaya, tinggau rapat langsung cahaya lagi, nanggung Jadi dulu Umar mau ikut gue, gue perkaranya rapas lekapas Ini Tinggung alor gitu, lu bareng Baring tinggul, tapi dipakai padahal bertatakan intan. Terus be Umar, ya suruh kau ikhlas aja. Lu mati se-nya sentikan, se Aku, jadi gila aku. Jare. terus jadi Umar guyon. Ya suruh kau nabi, mau ngompon, gue nganggu. Raun, no kau hati sih gue kan ngepek Innama ya kurulakalita bisa walam ya kurulakalita melikahah masuk Nabi itu hanya ngendikan, kayak nanggu orang <muntun> kon ngepek. Padahal, kowe wis nanggu, kowe wis dicopot, ditol gue betul muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih suka ngendikan sampai detek. Coba misalnya si kue, mesti surah Qolqol mati, wadalah keliru lah kembangannya Nah, <Wright> ya misalnya si mati, tahu mar mati, ragak cerita ceritano, surah Qolqol nganggu dong, makota adalah jadi suruh kok nanti menangi ngaku apa? mahgota cuma rapas mau berkuat mau ngelak kok jadi rojo ya lewat sih ganteng mus mengarap tapi rapas nindi seperti itu ya nabi tahu tapi di dingerdikan makanya nabi ngendikan takhti soha uti itu kozainas sama wa ardi wa uti itu masyarikoh wa magori <coughs> Sebagai wazu wiali murku umati aku ditutup di bumi aku tidak nopo ngira nan aku ngerti sok bento di wae umat akhirnya napi Cerita cerito sam cerito zurga cerito macam-macam termasuk cerita lataf tahun nol kostom tonia walaupun fikun aku nuza visa pilihlah sok bento welu sok muasai kostotin nopen Padahal zaman itu Turki sudah dekat Kasablanca. Kasablanca itu dekat Spanyol, sudah barang. pola walai zaman, Turki dibuka sama Maghrobi, itu sudah menjadi negara Islam atau Samandir. Padahal itu diriwati di sama Bukhari tahun Rungadu. Ngenteni ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lalu itu bukan apa-apa? Tapi bisa, karena di bukan apa no Mm. Di, jadi mm. malah ini itu pulau suruhan, saban melalui aliran semacam macam, nggak bisa barangkali -barang diketahui selain Allah itu datang. Ya, ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. kalau yang dikasih tahu ya ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih nah. tahu, karena mungkin masalahnya sampean kan wali kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya yuk, berat berat. Mau es berat berat, berat. <tip> tapi ya Allah alaqulisaing sendiri <tip> ya bisa saja. Telingnya <tip> lengger. Tadi ayat sing tentang surat, nabut lepatmu surat Jin. Wah itu sama jikur. Di antara Allah mensifatir darinya, bahwa Ali bulhuibi, kala yuzhiru ala huibi aha dan bahwa illa manir taldo bir rasulnya. Jadi Allah itu zat yang tahu barang hobi, sesuatu yang hobi dan barangkali -barang itu tidak akan di ngertikan kesembaran orang illa tado min rasul jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah Lamin min rasulin itu min termasuk rasul. jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul, tidak termasuk yang diridho itu diantaranya rasul. min rasulin jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu, beritahu. Buktinya tadi ada Waroqah bin Naufal, ada Sayidina Umar, itu kan dak rasul. Tapi nyatanya ngerti barang apa? Oh.